Bismillahirrahmanirrahim Hai Sob, Fahri disini dan Sobat disana Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Fahri udah bawa box kecil nih Kira-kira isinya apa Sobat sekalian Disini ada pelatih serium ya Oke, ini adalah paket yang membuat Fahri sangat excited ya, Karena ini isinya adalah Anakan dari pelatih serium Yang menjadi wishlist Fahri sejak lama Dan harganya lumayan fantastis Untuk barang sekecil ini harganya udah sampai puluhan juta. Nah, kira-kira tanaman apa sobat sekalian? Kita akan buka bareng dan isinya seperti apa sih? Dan Fahri akan tunjukkan nanti ketika besar seperti apa. Sobat penasaran? Ikutin Fari terus ya. Ah. Sobat sekalian. Jadi Platiserium itu ternyata harganya ada yang sampai puluhan juta. Nah ini Pari akan unboxing. platycerium Fecci Auburn River atau Fecci AR ya. Ini harganya puluhan juta dan ini sangat jarang ditemui di Indonesia. Nah, ini Fecci yang biasa sobat sekalian. Ini Fecci yang biasa atau yang reguler. Kemudian ada Fecci Glemoniae, kemudian ada juga Veggie Auburn River Bismillahirrahmanirrahim ini udah terbuka ya Packingnya aman banget Karena memang Fari udah lama sih Nyari Veggie Auburn River ini Alhamdulillah, rezeki gak kemana ya akhirnya dapet juga barangnya nggak nggak besar sih kecil segini karena masih memang masih juvenil. Nah kalau udah yang gede ya pasti harganya udah sampai bisa ratusan juta sobat sekalian. Nah, jadi ternyata pasti serum itu jenisnya banyak banget ya. jadi kita buka. Ini nanti Fahri akan mounting atau pindah ke kapan? Hydrocell, tapi nah, ini sementara dikirimnya paket papan pakis. Nah, ini aman banget packingnya, bagus. Nah, ketika masih juvenil seperti ini terlihat seperti Patyserium wilinki sobat sekalian. Belum keluar side atau perisainya nih, masih masih utuh, masih telanjang ya, belum keluar perisainya. Nah, Patyserium pechee Auburn River ini besarnya seperti apa sih kok harganya fantastis banget Segini pun udah puluhan juta sobat sekalian nah, Fahri akan tunjukin besarnya platiserium Auburn River yang Fahri ambil dari beberapa foto kolektor di Instagram maupun di website ya ini cantik banget ini daunnya ada berapa nih ini daun vertin 1,2,3,4,5 Tapi belum keluar perisainya atau sayapnya. Nah kalau veggie yang biasa, ini aja udah cakep ya, untuk veggie, latih seriung veggie yang biasa ini udah cakep. Saya tarik dari veggie ini warna daunnya memang putih silver gitu. Ini udah lumayan besar, insya Allah sebentar lagi beranak. Ini Fahri dikirimin dari Masjiin atau Platinesia dari Bali ya yang ini. Ini besok pagi akan mounting atau akan tempelkan ke sel. Ini masih di papan pakis. Seperti apa besarnya? Seperti ini sobat sekalian. Sobat sekalian sebelum membahas platiserium feci yang Auburn River. sobat perlu tahu dulu bahwa platiserium feci itu berasal dari Australia. Terutama di Queensland. Nah platiserium Fetchy ini dijuluki sebagai the silver of lantiserium, karena memang daya tariknya dari warna silvernya ini. Warna silver agak putih sih sebenarnya. Nah, semakin silver kan semakin bagus. Nah, lantiserium Fetchy ini mempunyai banyak varian. Jadi, seperti pada aroid, kalau sebab kalian sudah mendalami aroid, jadi Aroid itu ada beberapa varian, beberapa forma. Nah, feci Auburn River ini, kenapa namanya Auburn River? Karena platissarium feci yang varian Auburn River ini ditemukan di Australia National Park Auburn River. Jadi di Australia itu ada taman nasional namanya Auburn River. Nah di sana tumbuh feci Auburn River ini berbeda dengan feci Kamen atau reguler. Jadi warnanya itu lebih strongly silver atau silvernya sangat kuat. Kemudian perisai filenya atau daun invertilnya ini bisa berumbai-umbai, meruncing berumbai seperti pada daun fertilnya. Ini keunikan dari Auburn River. Sangat indah. Kalau orang Jawa bilang ceringnya ceringnya gitu ya. Jadi seperti inilah pokoknya sulit diungkapin dengan kata-kata saking indahnya. Patiserium Fiji Auburn River ini masih jarang yang punya, sobat sekalian. Di Indonesia ini masih beberapa gelintir orang aja yang punya. Sehingga tidak heran ketika harganya sangat fantastis. Kadang uang kita serasa nggak laku nih, sobat sekalian. Kadang kita punya duit... Tetapi cari barangnya susah. Nah, itulah dunia hobi. Ketika kita pengin barang tertentu, budget ada, tapi barangnya yang nggak ada. Nah, sehingga wajar kalau harga dari patiserium Feichi Auburn River ini sangat tinggi. Jadi, supaya sekalian, patiserium itu jenisnya banyak banget dan pahri termasuk pecinta patiserium itu sebenarnya sejak 2015-an ya baru udah ngumpulin Wandae Ridley waktu itu ketika banyak masyarakat Indonesia yang masih belum kenal akan varian dari patiserium atau jenis istir istiris patiserium baru udah koleksi dan sekarang Alhamdulillah satu persatu platiserium-platiserium yang menjadi wishlist atau impian Vary sudah Mulai terwujud dari sedikit-sedikit, nanti lama-lama banyak, diperbanyak, gitu ya. Bagaimana nanti memindahkan atau mounting ke video cell? Nanti Fahri akan update video selanjutnya, dan ketika nanti ini sudah keluar, perisainya juga Fahri akan update video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.